benar-benar seru karena ke tempat-tempat yang tadinya saya nggak tahu kalau ada yang namanya batu blimbing juga di Bangka Barat dan punya jiwa touring kayak saya sendiri yang suka sendirian, makanya uh, gabung aja di touring Babel karena ini komunitas yang paling seru menurut saya. Malam, nak turun ke... Kita ada di... Desa apa ini namanya? Hey! Desa, Bakit. desa Bakit Ini desa Bakit uh, Simpang, eh, Paritiga ya? Paritiga Kecamatan Paritiga Oh iya, Kecamatan Paritiga Itu ada tulisannya gede, tapi ga bisa ya, disiput ya <laughs> ya Oh, uh. kita aja. Kakak, gimana perjalanannya? Kakak, Perjalanannya sangat indah ya? Kan di jalan itu dua puluh km per jam. Kakak, tahu apa yang saya rasakan, Kak, tulang ekor saya rasanya mau tumbuh ekor beneran. Kak? Oh gitu ya? Ntar aku mau mau mau cari, mau cari sesuatu nih sama kakak ini. Ya, ada, ada ya, itu ah, kan? Ada ratunya Iya, iya. ya, Kakak? Ya, kami cantik ya? Tetap semangat, jangan Selamat, menyerah, jangan menyerah. Kalau bisa jalannya lebih cepat lagi ya? Ya. Kita... Kalau bisa kita jalannya. Kalau ekor kita hampir jadi ekor. Dadah. Lanjut lagi. Kami sampai juga di Pantai Tanjung Ruh eh, Yang ada di Desa Baki Hari tiga. Nah di depan itu Udah Udah blue. Tuh Depan itu udah Sko motor, skik motor, -motor dua orang. Akhirnya. Kita sampai di mana, kakak? Uh, sekarang di Pantai Tanjung Ru. Desa Bakit, Kecamatan Partiga, Kabupaten daerah ini tepat berada di tengah-tengah apa -tengah namanya? Perairan Teluk Labat ke arah atas tengah -tengahnya. Nah, sementara kita terus ke sana yang berjarak kurang lebih sekitar 2 kilo lah. Uh, nampak uh, pelabuhan timah Mantung dan pelabuhan tanggur udang di wilayah Kabupaten Bangka. Oh, Jebrang. Jebrang itu. Bisa. Nah, ada Nah, uh, di ada Perahu-perahu penyeberangan yang uh, tradisional, perahu nelayan gitu ya. Uh, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sebagai atau transportasi penyeberangan menuju beli Kota Belinyu. Gitu. Oke, okay. berarti Jadi, kalau jalan lewat lewat lewat perahu ya, lewat air ya, perahu ini lebih lebih, lebih <laughs> sebetulnya lebih ini lebih lebih dekat ke Belinyo. Gitu. Apalagi kalau perjalanan kita kan pakai motor nih. Yeah. Nah, apabila kalau mau pulang ke Pak Sunglet atau Pak Pinan, sebetulnya jalan sini lebih ini lebih apa? Lebih lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dekat dan nah. juga lama penyeberangan itu pengalaman Bagi kawan-kawan uh, yang, yang lalu tuh yang uh, paling apa -apa sekitar boleh, 20 menit lah. Dari sini ke situ. Hmm. Ongkosnya tuh kalau belum naik sih buat satu motor plus dua penumpang seratus ribu. ribu. Atau kalau dihitung perorangan itu dua puluh ribu. Kalau belum naik ya. Gitu. Per orangan ya. Oke okay, oke. Okay, okay. Bukan ini ya. Ini, ini beda Oke. Okay. Kita bersama tim touring babo. Gimana, kakak? Uh, hari ini kita uh, sampai ke Tanjung Ruk, daerah Pantai Baki ya, uh, desa Baki, desa Baki. Uh, melihat lingkungan pemandangan yang ada, ya beginilah. Uh, saat ini cukup pesat penambangan yang ada di laut Teluk Kelabat kita saksikan secara bersama, tetapi inilah adanya bahwa ekonomi Pulau Bangka Mengeliat dengan penambangan timah. Tetapi kita ke sini bukan untuk menikmat itu, tapi kita di sini adalah memang untuk touring. Ya, kita dari kelompok uh, touring bubble hari ini merasa berbahagia dengan hari jadinya negara Republik Indonesia Nah kita hari ini berturing untuk memperingati hari jadi Republik Indonesia ya jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 5 kurang 9 menit kita berangkat dari pangkal Pinang tadi jam 7 pagi Kawan-kawan dari lihat juga jam 7 pagi Kemudian sampai di kampung Rukam itu sekitar setengah 12 ya, kan? nah, Kita sudah berkeliling dari beberapa tempat termasuk uh, batu belimbing yang di daerah Jebu Laut itu ya cukup menakjubkan. Nah, dari darat ke laut, ya, itu sebuah perjalanan yang uh, sungguh sungguh menakjubkan. Menakjubkan dikatakan menakjubkan ya karena memang kita takjub melihat beberapa tempat yang tidak pernah kita lalui. Misalnya pantai-pantai di sekitar Teluk Limbau, ya. Nah, di sepanjang pantai Turp kemudian kita menuju tembus ke daerah jalur Kampung Semulut, kemudian ke sini lagi. Dan nanti kita pun akan balik lagi ke jalan yang sama, uh, menuju daerah Jepus, ya Kita tadi belum ke daerah Jebus, belum? Baru pari tiga ya. Nah, nanti kita balik lagi ke sana. Dan kita akan menempuh perjalanan yang sama sepanjang 90 km lagi. Luar biasa. Ya ya demikian kita dari touring bubble untuk trip berikutnya mungkin kita akan menempuh jauh dari itu lagi Sip. rencananya seperti itu mudah-mudahan ya. dengan tim yang komplit ya iya mudah-mudahan ini kita berjumlah berapa hari 19 orang ya kurang lebih kurang lebih 19 hmm. orang ya lumayan uh, meskipun hujan cukup cukup membuat kita dingin, cuma <laughs> tidak begitu lebat lah kita bisa tanggulangi secara bersama. Demikian ya, yeah. touring bubble keren, keren, keren, mantap. Oke, okay. oke. Okay. Dan hari ini kita ada anggota baru oh, yang ya? baru nimbrung baru oh, iya. gabung ya. Ah. Halo kakak, dengan siapa kakak? Saya Imo. Imo. ya. Yeah. Gimana perasaannya setelah gabung hari ini untuk pertama kalinya bersama tim touring bubble? Uh, menyenangkan terus banget ya, ya, soalnya biasanya saya turun sendirian <laughs> Nggak ngajak-ngajak sih <laughs> Sekarang rame-rame ternyata fun banget okay. uh, Terus juga akhirnya banyak ketemu orang baru mm -hmm. uh, Jadi nambah wawasan juga, nambah relasi juga mm -hmm. Dan hari ini pokoknya benar-benar seru Karena ke tempat-tempat yang tadinya saya nggak tahu kalau <laughs> Ada yang namanya batu Belimbing juga di Bapak Barat. Uh, okay. Ada ada apa namanya? Ada pesan sendiri nggak untuk touring bubble? Mungkin uh, bagi orang-orang pengen dan punya jiwa touring kayak saya sendiri yang suka sendirian, mendingan uh, gabung aja di touring bubble karena ini komunitas yang paling seru menurut saya. Steep, mudah-mudahan nggak kapok ya lah. Insya Insyaallah nggak. Oke. Okay. sering pengen gitu terus. Oke okay, sip. Pokoknya ntar ada trip selanjutnya jangan lupa untuk nimbrung lagi. Siap. Oke, terima kasih. Masih di kawasan Tanjung Ru, Desa Baki, Kecamatan Paritiga dan sono kita udah lihat uh, Kabupaten Bangka. Sementara kita berdiri ini adalah Kabupaten Bangka Barat. Alvin Kayaknya lagi ada yang ngevlog juga nih. Oke. <tari beautifully> <tari> kita kesana di mana tujuh puluh oke okay, sip puskesmas kita hari ini navigator kita navigator lokal tuh tuh, tuh. bapak kakak yang pakai sweater itu ya ya kakak vlog juga ya kakak ya kakak ternyata nge-vlog juga ya kayak kakak ya oh gitu oke okay lah kalau gitu ya Inilah ternyata saudara kita. Ah, janganlah gitu ya. Ini ya. Ya. ya. Oke, okay, makasih banget Halo hmm. Kakak, tim pulih sini lagi, oke? Masih semangat? Semangat. Semangat okay. semangat, semangat semangat. Yes. Oke. Okay. pokoknya hmm. pokoknya baterai semuanya jangan lupa untuk di notifikasikan. Su break. ya. <laughs> Dan mari sebentar. sebentar. Jangan lupa buat kamu segera nonton sekarang ya, endorse ya. Tuh subscribe Bubble Bangka. Jangan lupa like, komen dan terutama share video ini ke seluruh sosial media kamu. Biar orang tahu ini kita lagi bersama tim Turing Bubble menjelajah Bangka bagian barat. Oke? Okay? Oke, okay, Terutama jangan notifikasi biar kamu jadi orang pertama yang bisa saya nggak coklatnya, Kak. Jadi orang pertama bisa menonton video terbaru kita oke, okay, terima, okay, okay, terima kasih lho oke, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati keren, keren, keren